Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana. Semoga bermanfaat. Kali ini akan belajar bersama cara integrasi layanan dengan tautkan akun belajar.id. Langkah pertama, akses laman http://akunSIM.id/ Sistem akan mengarahkan Anda pada laman dashboard akun SIMPKB. Selanjutnya menuju pada laman data personal. Klik tombol selengkapnya. Akan ditampilkan data personal Anda yang juga bersumber dari data Dapodik. Anda dapat menyesuaikan data sesuai kebutuhan dengan cara klik tombol ubah yang aktif. Misalnya, mengubah foto profil. Mengubah nomor HP. Mengubah kata sandi. Selanjutnya, menautkan akun pembelajaran di SIM PKB. Pilih klik tombol pada kolom integrasi layanan. Pada integrasi layanan ada menu, yaitu akun belajar dan perintah tautkan. Pada laman kelola data integrasi layanan SIMPKB, klik tombol tautkan. Muncul perintah, link tautkan layanan, kemudian kita klik, tautkan. Sistem akan mengarahkan pada laman login akun pembelajaran Anda. Masukkan email akun pembelajaran Anda pada form yang diberikan. Akun pembelajaran Anda berhasil ditautkan. Klik tombol hapus, jika ingin melepas tautan tersebut. Untuk mengecek tautan akun SIMPKB kita kembali ke dashboard. Jika ada data yang diubah otomatis sistem akan mengubahnya. Dan akun sudah tertautkan kemudian kita bisa langsung membuka fasilitas sim PKB kita klik menuju program maka akan muncul semua menu sim PKB jika sudah selesai kita klik lockout demikian yang bisa saya sampaikan Semoga dengan kesederhanaan ini dapat bermanfaat Terima kasih wabilah wal Hidayah.